Baik, selamat siang anak-anak Siang Pada siang hari ini kita bertemu lagi Dalam pelajaran agama katolik dan Budi pekerja Tema yang akan kita bahas Yang kita bicarakan bersama pada siang hari ini Yaitu Yesus Mewartakan kerajaan Allah Dengan kata-kata Sebelum kita melanjutkan Pertemuan ini Terlebih dahulu kita mengundang Tuhan Untuk hadir bersama kita Dalam pelajaran ini Kita semua Diajak untuk Sikap berdoa Sikap berdoa Maria, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan belajar untuk mengenal Yesus yang mewartakan Kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda atau kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, menemukan orang yang takut. Tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya Yesus juga mengajar kami untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran. Dan dengan demikian kami mewujudkan kerajaan di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami Amin Dalam nama Bapa Putra, Kudus. Baik anak-anak Tujuan yang ingin kita capai dalam pelajaran ini adalah Bahwa setelah selesai pembelajaran ini Kita semua, anak-anak dapat memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata sehingga kita dapat mengungkapkan dan menerapkan dalam hidup harian di masyarakat baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Yesus tidak berubah, kita menyanyi sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus tidak, Tuhan Yesus. Oke, okay. sekarang kita buka buku "Halaman Empat Puluh Baca dalam hati dan diminta kesediaan salah seorang siswa Pian untuk maju ke depan dan membaca untuk kita semua Judul kami yang percaya kepada Ayah. Pada saat liburan Selamat mau Thank you. Sang ayah terbangun. Ia ingat dengan Tommy yang dimintanya menunggu di warung kecil. Sang ayah pun segera mengikuti keranjang dagangan. Ia berjalan setengah hari menuju warung kecil. Melihat ayahnya datang, Tommy yang terjulur lesu mulai tersenyum dan menyambut ayahnya. Tommy. Ayah minta maaf, kamu terlalu lama menunggu ya. Ayah mengira kamu sudah pulang. Kata Tomi. ayah, hampir ton. Ayah, Tommy percaya dengan kata-katanya, meskipun harus menunggu lama, Tommy percaya ayah akan datang. Jawab Tommy dengan gemil. Sang ayah pun terharu dan memeluk Tommy. Ayo kita makan dulu. Setelah itu ayah berikan alat tulis untuk keceruan terbukti yang membuktikan. Oke, baik. Sekarang ibu ingin bacakan sekali lagi kisah tentang Tommy dan ayahnya. Pada saat liburan Tommy bermaksud mengikuti ayahnya ke pasar tempat ayahnya berkeliling berjualan bubur ayam selain alasan libur, Tommy mau ikut ayah berjualan keliling pasar karena ayah menjanjikan akan membelikan alat tulis keperluan sekolahnya. Kaki-kaki benar Tommy bangun dan ikuti ayahnya yang berjalan di depan memikul bubur ayam dagangannya. Pada mulanya Tommy tampak semangat namun untuk menempuh perjalanan ke pasar, selain cukup jauh. Jalan setapak pagi tempuh cukup berliku, serta naik turun Setiba di pasar, ayah melihat bahwa anaknya kelelahan Maka, ayah mengajak Tony sehingga di sebuah warung kecil Ayahnya memesan makanan kecil dan segelas teh hangat. Mengingat hari sudah mulai terang, saat ayah berpesan Nah, karena ayah harus berkeliling di pasar ini Tunggulah di sini sampai ayah kembali menjemputmu. Tommy yang masih kelelahan pun mengangguk. Sang ayah pun berkeliling jualan bubur ayam. Hari makin siang, sementara bubur ayam yang dijualnya masih cukup banyak. Sang ayah pun berkeliling ke perkampungan di luar pasar. Setelah bubur ayam habis terjual, rasa lelah dan kebiasaan Berjualan tanpa diikuti Tommy Membuatnya lupa bahwa Tommy anaknya menunggu di warung kecil Ia melepas lelah dengan minum dan duduk di sebuah pos doma Sang Ayah mulai mengantuk dan tertidur Pukul 13 lewat, Sang Ayah terbangun Ia teringat dengan Tommy yang dimintanya menunggu di warung kecil Sang Ayah pun segera menikup keranjang dagangannya dia berjalan setengah lari menuju warung kecil. Melihat ayahnya datang, Tommy yang terburu-buru mulai tersenyum dan menyambut ayahnya. Tommy, ayah minta maaf. Kamu terlalu lama menunggu ya. Ayah mengira kamu sudah pulang. Kata ayahnya menghampiri Tommy. Ayah, Tommy percaya dengan kata-kata ayah. Meskipun harus menunggu lama, Tommy percaya. Ayah akan datang Jawab Tommy dengan gembira Saat ayah pun terharu dan memeluk Tommy Ayo kita makan bumbu Setelah itu, ayah berikan alat tulis untuk keperluan sekolah Baik, setelah kita mendengar dari teman-teman yang baca Juga barusan yang ibu baru baca sekali lagi tadi sekarang Kita Diajak untuk Menjawab pertanyaan Pertanyaan berikut ini Setiap pertanyaan Ibu baca dua kali Nanti yang menjawab Ketuk meja, angkat tangan Dan yang ibu sebut namanya Itu yang menjawab Pertanyaan A Mengapa setiap orang ingin dipercaya? Nah, mengapa setiap orang ingin dipercaya? Ella? Karena kepercayaan adalah kunci utama dalam hidup Jadi menurut Ella, mengapa setiap orang ingin dipercaya? Karena kepercayaan adalah kunci dalam hidup ini, jadi semua orang akan berusaha untuk dipercaya oleh orang lain. Tepuk tangan untuk Ella. Berikut B: apa saja cara-cara yang ditempuh oleh banyak orang untuk mendapat kepercayaan. Ulang: apa saja cara-cara yang ditempuh oleh banyak orang? Untuk mendapat kepercayaan Jesse Kita harus jujur Bertanggung jawab dan adil Dan harus baik Jadi menurut Jesse Cara agar kita bisa dipercaya oleh orang lain Yang pertama bahwa kita harus jujur Kita harus bertanggung jawab Harus adil Harus baik Harus berbuat Yang benar kalau kita buat yang penting, salah, orang percaya atau tidak? Iya, Dan yang itu orang itu buat Jadi kalau misalnya kita hanya omong dan kita buat lain Artinya itu membuat orang tidak percaya dan tidak menerima apa yang kita katakan Tepuk tangan untuk Amir Pertanyaan D Mengapa banyak pula orang-orang yang kata-katanya tidak diterima Atau tidak dipercaya oleh sesamanya. Lihat, karena tidak sesuai yang dia perbuat. Karena apa yang ia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tepuk tangan untuk lihat. Eh, bagaimana cara agar kita bisa? Apa yang kita katakan Harus sesuai dengan perbuatan Apa yang kita katakan Harus sesuai dengan perbuatan Tepuk tangan untuk Inno Oke anak-anak Setelah kita berbagi pengalaman Dalam kaitan dengan kisah Seorang anak yang percaya kepada ayahnya sekarang kita dengarkan dari Kitab Suci, yakni dari Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai dengan ayat 54. Kita semua diharapkan untuk tenang, pasang telinga. Ibu minta kesediaan teman kita Jesse untuk membacakan teks Kitab Suci untuk kita semua. Jadi tolong simak bacaan ini baik-baik karena sebentar ada pertanyaan. Boleh Jeci beri kesempatan. Yesus bilang, waktu Yesus masih berbicara datanglah dan salah seorang dari kedua belah. Terima kasih untuk Jessi tetap bertanya Sudah dengan semua kisah Atau cerita yang suci tadi? Sudah? Sudah Kalau Ibu kasih pertanyaan bisa jawab? Bisa jawab Yakin? Yakin Oke, Baik, sekarang kita lanjutkan dengan Jawablah Bacakan pertanyaan Diskusi dengan teman dalam kelompok dulu Kemudian Nanti yang jawab Angkat tangan Oke okay? jadi diskusi dengan teman Di samping dulu Yang mau jawab Angkat tangan Ketuk Ini sebut nama siapa Boleh Untuk menjawab Ibu beri kesempatan berapa menit Diskusi mulai teman ah, Siapa saja yang dikisahkan Dalam teks Bacaan Kitab Suci Tadi Ayo Siapa saja Tian Yang pertama Yesus Menurut Erik bahwa dalam kitab suci tadi dijelaskan bahwa Yudas datang dan mencium Yesus. Tepuk tangan untuk Erik. "C apa yang dikatakan Yesus kepada Judas?" Jadi kata-kata Yesus tadi kepada Yudas bahwa, Hai teman, untuk itukah Engkau datang? D. Menurut kalian, menurut kalian setelah kalian dengar dari bacaan Kitab Suci tadi, siapa yang mengkhianati Yesus? Elias. Jadi. Tokoh dalam tersuci suci tadi yang mengkhianati Yesus adalah Yudas, tepukan untuk Eri. Pertanyaan terakhir, apakah kalian menemukan juga ada teman yang mengkhianati orang lain? Ada. You know? ada. ada. Jadi, bahwa di antara kita juga ada teman. Yang mengkhianati orang lain, kalau tadi dengan terbaik, Yudas itu termasuk dari ke-12 murid Yesus. Yesus, orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia juga yang mengkhianati Yesus. Oke. Okay. Baik anak-anak, setelah kita mendengar kisah tentang Tomi yang percaya kepada ayahnya Lalu kita mendengarkan kisah tentang penangkapan Yesus Saat ini kita membuat rangkuman bersama Bahwa manusia membutuhkan saling percaya Sikap saling percaya menjadi dasar bagi kehidupan bersama di masyarakat Dua, banyak cara untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain terutama melalui kata-kata, melalui kata-kata seseorang dapat dinilai sikap hatinya, sikap bertanggung jawab, sikap jujur dan bisa dipercaya. Kepercayaan seseorang dapat berubah menjadi lebih kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Hal itu disebabkan oleh perubahan kualitas kepercayaan itu sendiri. Kepada orang yang akhirnya diketahui berbohong, kepercayaan kita akan berkurang dan hilang. Hal itu disebabkan oleh itu. Tetapi jika seseorang mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan kejujuran, maka kepercayaan kita akan semakin bertambah. Kata-kata atau Yesus Mampu mengubah kepercayaan orang-orang pada saat itu Karena disertai dengan perbuatan yang nyata Kata-kata yang berwibawa dan penuh puasa Membuat orang sakit sembuh Orang mati dibangkitkan Dan lain sebagainya Oke anak-anak Pertemuan kita untuk pelajaran agama sampai di sini. Tetapi sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas rumah Tugas kita adalah susunlah sebuah doa tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Ya. Kita buat doa doa spontan. Tugas itu buat di rumah, pertemuan berikut, ibu akan kumpulkan tugas itu, dan ibu akan memeriksa dan memberi nilai. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.